enggak <tuk tangan> <tuk tangan> enggak, Hahaha, ini ketemu aku. Aku ini ini udah dari siapa? Tinggal kuliah, ah, demam. Eh, Siapa, Pak? Siapa namanya? Bapak? Eh, inilah ya, tona ya, ini. Ini yang pakai baju merah ini tona ya, bapak. ini. Ya, bapak kasar gitu, Kang Bu, Pak. Iya, kayak baru kasar, Pak. Temetri aku. Ayo sini, sini. Kenalan dulu. Ah, sudah siap, sudah siap ya, bawa. Apa Abi abi. Abi Abi, abi bangong. Abi bangong. ya bangong. Sini dulu. Tunggu dulu, Ajar bawar nih Oh, sadang dong mau masak dulu. Masak tik. Tangu mau batin ibu itu dah iya aduh enggak tadi <Elijah> nah, oh, ya baru-baru ya nih gila tuang mau ya udah betul. batin dulu apa anak? kupan apa? warni, warni warni usah apa gak kena warni, mana warni, pegangin apa lagi? ini yang bantu wucu Cukup ucuran Cukup ucuran Ucuran merah aku, i, i tu. tuk -tuk. Oh, itu cu oh, ini Iya, udah Biasanya gitu Dewo kada rasa. Tapi aku siapa tung aku tung tung aku tung tung tung tung tung tung tung